Teruntuk bapak dan ibu dan adik-adikku, para pencari ilmu, tercinta. Pernahkah terlintas dalam benak Anda, pesantren dan bahan ini akan menjadi tempatmu menimba ilmu? Pernahkah terbayang, pionir pesantren bermanhat salaf di Nusantara ini akan menjadi bagian dari perjalanan Anda menjadi pewaris nabi? Pernahkah terselip dalam benak Anda? Akan memiliki privilege istimewa dengan menimba ilmu di pesantren yang telah mengantongi sertifikat akreditasi dari Universitas Islam Madinah sejak tahun 1994 dan telah memperoleh akreditasi A Ban SM Pemerintah Indonesia. Pernahkah terbayangkan pesantren ini akan mengantarkan Anda untuk mendapatkan dua ijazah ijazah resmi nasional dan ijazah pesantren yang sudah diakui di Universitas Timur Tengah alhamdulillah atas nikmat Allah dari tahun ke tahun alumni yang melanjutkan studi di Timur Tengah makin meningkat baik itu Arab Saudi Mesir Yordania Sudan Maroko Tunisia Turki Yaman, dan secara khusus adalah Universitas Islam Madinah. Serta, sukses mengantarkan santri-santri untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Pernahkah terbayangkan, kelak jika Anda ingin menjadi ilmuwan ataupun dokter, pesantren ini akan memfasilitasi cita-cita para santri dengan menyediakan jurusan keagamaan dan juga jurusan umum seperti IPA yang akan mengantarkan Anda untuk meraih mimpi menjadi cendekiawan muslim yang berakidah sahihah, berakhlak karimah serta bermanhaj salaful ummah. Tak perlu risau akan kejenuhan di pesantren ini. Pesantren yang juga memperhatikan fasilitas layanan santrinya ini menyediakan berbagai macam sarana olahraga Sarana bermain dan sarana refreshing yang memadai seperti kolam renang, gor, lapangan basket, lapangan bola, lapangan voli dan taman sebagai sarana bersantai dan diskusi serta melepas rindu dengan orang tua. Pernahkah terbesit di benak Anda menimba ilmu sembari merasakan sejuknya udara pegunungan serta Menikmati pemandangan indah Pesantren ini merupakan salah satu pesantren Yang memiliki letak geografis di bawah lereng gunung Merbabu, Yang memiliki keunggulan udara yang sejuk Dan pemandangan yang indah menjadi pelipur lelah para santri saat menimba ilmu Pernahkah terbayang menimba ilmu dengan tenaga pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya Demi menjaga kualitas dan mutu, pesantren ini memberikan fasilitas tenaga pengajar yang berkompeten dari dalam ataupun luar negeri. Serta pesantren ini seringkali menjadi tujuan singgah para masyaih untuk memberikan ilmu kepada santri. Siapa kalian untuk menjadi bagian dari pesantren ini menjadi generasi penerus bangsa dan pewaris nabi? Bergabunglah dengan kami untuk mencetak generasi yang berahlak islami.